Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yulayko Rubianto dari CV Mitra Usaha Indonesia pada video kali ini kita akan membahas tentang uh, penerapan undang-undang cipta kerja pada sistem OS yang baru ya dimana pada uh, 2 Agustus 2021 ini diterapkan sistem OSS yang baru yaitu menggunakan KBLI 2020 dan pengklasifikasian pengurusan perizinan dengan berdasarkan tingkat resiko Nah, seperti apa cara memilih bidang usahanya ya, karena ada sedikit perubahan di tentang cara memilih bidang usaha dan melihat tingkat risiko dari usaha yang akan kita jalankan, kita akan bahas di video ini ya. Tapi seperti biasa, untuk anda yang belum subscribe, jelaskan subscribe dulu, karena di video ini kita akan bahas tentang seputar perizinan dan kewirausahaan. Baik bapak ibu para pengusaha sekalian eh, Setelah penerapan undang-undang cipta kerja pada sistem OSS ini Ada sedikit perubahan ya untuk kita memilih bidang usaha Sekaligus dalam mengurus perizinan Nah pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memilih bidang usaha yang sesuai dengan usaha kita Termasuk juga melihat tingkat resikonya ya dari usaha yang kita jalankan Oke pertama kita silahkan eh, kunjungi oss.go.id seperti biasa ya Halamannya tampilannya berubah ya eh, seperti ini sekarang Oke, okay, nah untuk melihat sama, masih sama untuk melihatnya, silahkan klik menu informasi, lalu klik klasifikasi usaha, KBLI 2020 ya, jadi ini sudah berubah sebelumnya 2017, sekarang uh, sudah 2020, silahkan bisa di klik saja, uh, oh ya, sebaiknya sih memang uh, ini dilakukan di komputer ya, agar kita bisa lebih, uh, lebih leluasa atau lebih fitur-fitur uh, yang ada di OSS ini. Uh, bisa terbuka semua oke okay, nah inilah bidang usahanya ya, jadi kalau sebelumnya kita bisa memasukkan kata kunci kita bisa langsung menemukan memilih bidang usaha yang akan kita jalankan kalau sekarang kita mesti sedikit hati-hati ada sedikit perbedaan, jadi cara memilih bidang usaha masih bisa dengan menggunakan menu short, seperti ini misalnya kita usaha tentang otomotif atau misalnya kita usaha tentang uh, mobil ya, perdagangan mobil misalnya gitu ya, nah pada saat kita memilihkan kata kunci mobil Uh, di OSS sebelumnya kita akan bisa langsung menemukan ya bidang-bidang usaha berkaitan dengan mobil Sedangkan sekarang tidak, ini semua akan keluar kata kunci berkaitan dengan mobil Nah, bidang usaha yang yang akan keluar atau izin usaha yang keluar itu bukan dari kode-kode yang seperti ini yang keluar ini Kalau dulu langsung keluar 5 digit, sekarang keluar semua ya Mulai dari digit klasifikasinya ya, kalau A, B, C, D, F, G-nya Sampai 2 digitnya, 3 digitnya semuanya keluar Oke, okay, nah sini jadi e, Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati Izin usaha kita adalah yang 5 digit Jadi kita memilih, nah misalnya seperti ini Ini 5 digit ya, 5 digit itu 4, 5, 1, 0, 1. Ini 5 digit, nah inilah izin usaha kita Sedangkan yang 4 digit ini masih bagian dari klasifikasi Jadi bukan izin yang akan keluar Seperti itu ya, jadi misalnya seperti ini Jadi kalau kita masukkan kata kunci, kita masih harus hati-hati memilih Bidang usaha pilihannya adalah yang 5 digit, seperti ini ya, mobil baru, mobil bekas, perdagangan eceran, perdagangan besar, perdagangan eceran Nah, pada video kali ini juga sekalian ya, mumpung di sini ada perdagangan besar dan kecil, dan eceran ya, e, perlu kita sampaikan bahwa ada peraturan dari Menteri Perdagangan Kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan perdagangan besar, maka tidak bisa dicampur dengan perdagangan kecil jadi kalau bapak ibu sudah memilih perdagangan besar maka semuanya harus perdagangan besar karena nanti izinnya yang perdagangan kecil tidak akan keluar demikian juga sebaliknya pada saat kita memilih perdagangan kecil atau eceran maka kita tidak bisa perdagangan besar jadi izin pertama yang diurus misalnya perdagangan eceran lalu uh, izin keduanya kalau kita masuk ke pedagangan besar itu tidak akan bisa keluar seperti itu ya itu adalah peraturan menteri Perdagangan. lalu apa sih bedanya pedagangan besar dan kecil? Perdagangan besar ini biasanya kita langsung memasok ke pedagang lain ya, ke distributor ya jadi kita uh, produksinya langsung pedagangnya bisa besaran berdasarkan borongan sedangkan eceran ini biasanya langsung ke konsumen langsung jadi kita dagang satuan ke konsumen langsung ya, walaupun mungkin toko kita besar seperti supermarket, tapi itu masuknya perdagangan eceran karena kita langsung ke konsumen ya, kita langsung ke konsumen perdagangannya biasanya satuan. Oke, okay? nah bagaimana cara melihat uh, bilang usaha kita ini besar atau uh, apa termasuk resiko besar atau kecil? Oke, okay? kita bisa lihat saja di sini, kita bisa klik yang 5 digit. ya di sini nanti ada ya di sini akan ada peraturan perundangannya semuanya ya nah di sini kita bisa melihat di di ruang lingkup ini kita bisa melihat apakah perdagangan yang akan atau usaha yang akan lakukan termasuk kategori kecil e, menengah kecil menengah tinggi atau tinggi oke okay. nanti nanti kita akan bahas lagi e, apa perbedaannya okay, kita lihat dulu saja nah di sini ya lihat di sini ada usahanya ada mikro ada Uh, usaha kecil ya. Jadi kalau skala usaha ini adalah berdasarkan skala perusahaan kita. Jadi ada di sini juga ada perbedaan ya. Kalau dulu mikro itu adalah di bawah 50 juta modal dasarnya. Kalau sekarang untuk usaha mikro itu usaha yang modal dasarnya itu di bawah 1 miliar. Sedangkan yang kecil itu antara 1 miliar lebih sampai dengan maksimal 5 miliar. Untuk yang sedang itu 5 sampai 10 miliar sedangkan yang besar kategori besar ya itu uh, di atas 10 miliar jadi ada perbedaan untuk uh, bidang usaha ya skala usaha antara mikro kecil sedang dan uh, besar itu sudah ada perbedaan oke okay. nah di sini akan ada ya uh, dari skala usaha ini ada izinnya juga beda-beda ibu-ibu bapak ibu sekalian bisa melihat ya di sini untuk kecil ini ada aturannya seperti itu oke okay. nanti ini bisa dilihat uh, ketentuan-ketentuannya nah untuk perdagangan ini rata-rata kita bisa lihat tingkat resiko di sini kita bisa lihat tingkat resikonya ya jadi perdagangan besar mobil ini tingkat resikonya itu rendah artinya bagaimana jadi eh, sekarang eh, bidangus apa eh, perizinan itu diatur de dengan berdasarkan resiko dimana kalau resiko rendah kita hanya cukup mendapatkan NDB saja sudah bisa jalan jadi tidak perlu mengurus izin jadi kalau seumpama rendah itu hanya ini saja sedangkan kalau menengah rendah ya menengah rendah itu kita mesti membuat surat pernyataan jadi ada sertifikasi standarnya jadi bukan cuma NIB tapi juga ada sertifikasi standar. Sedangkan yang menengah tinggi itu juga membutuhkan sertifikasi standar ya atau izin standar, sertifikasi standar hanya sertifikasinya ini tidak bisa langsung kita buat berdasarkan pernyataan kita, tapi juga harus verifikasi biasanya melalui DPTSP. Jadi nanti silahkan dicek apakah termasuk rendah, menengah rendah, menengah tinggi atau tinggi. Sedangkan yang tinggi ini jauh ya jauh lebih, lebih kompleks lagi perizinannya karena harus mengurus ke amda harus juga mengurus ke departemen terkait misalnya seperti e, pertambangan rumah sakit seperti itu ya. itu akan ada izin khusus lagi yang e, ada departemen khusus yang menangani ya. tidak hanya bisa melalui OSS ini saja nah sini juga ada jangka waktu jadi jangka waktunya tidak diketahui karena ya. jangka waktu ini biasanya gini se, e, menentukan sebelum usaha berjalan minimal 3 hari atau 1 minggu itu kita harus punya, punya izin seperti itu ya kalau di sini juga ada masa berlaku. Di sini lihat masa berlakunya biasanya tuh ada yang satu tahun, ada yang lima tahun, ada dua puluh lima tahun. Tapi di sini di sini ada juga yang berlaku seterusnya selama pelaku usaha menjalankan kegiatan. Jadi tidak ada perpanjangan. Kalau misalnya tandanya seperti ini berarti tidak ada perpanjangan ya. Oke. Okay. Dan untuk melihat deskripsi dari apa dari bidang usaha atau KBL yang kita pilih, kita bisa melihat penjuranan. Oke, okay, di sini ada penjuranan. Untuk perdagangan besar, mobil baru urainya kelompok ini mencakup Perdagangan besar, mobil baru termasuk khususnya Seperti ambulan, karavan, dan seterusnya Jadi kita bisa lihat apakah bidang usaha ini Sesuai dengan uh, Kegiatan usaha yang akan kita jalankan Oke okay? nah, Itu satu cara memilihnya yaitu Dengan menu shirt atau Bapak ibu sekalian juga bisa memilih kita balik dulu ya ke kabel 2020 Berdasarkan uh, pemilihannya Berdasarkan uh, kategorinya ya Atau secara manual kita memilihnya gitu ya misal seperti ini Kita bidang usaha di sini ada, ada pemilihannya Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I Seperti ini ya Nah kita bisa kita bisa pilih Kita mau usaha kita tuh biasanya di bidang apa gitu ya Misalnya pertanian, perikanan Misalnya di sini konstruksi ya Saya pilih coba konstruksi ya Yang bidang F konstruksi kita bisa klik Nanti kita akan disuruh di, diberikan pilihan lagi untuk kode 2 digitnya. Ya, nah kita konstruksinya masuk konstruksi apa? Konstruksi gedung kah, bangunan sipil kah atau khusus. Misalnya gedung, kita pilih gedung. Oke. Okay. Lalu kita lihat lagi di sini, di sini ada konstruksi gedung tidak ada pilihan ya. Biasanya ada pilihan lagi. Lalu kadang-kadang juga seperti ini ya, tidak ada pilihan. Nah, kalau tidak ada pilihan tinggal pilih saja. Nah di sini sudah ada kode 2 di, 4 digitnya akan keluar ya Kode 4 digitnya Apakah konstruksi gedung atau jasa pekerjaan konstruksi Silahkan pilih sesuai dengan bidang usaha yang uh, kita jalankan Misalnya konstruksi gedung kita pilih lagi Ini 4 digitnya kita sampai ke mendapatkan yang 5 digit Oke nah sini sudah ada ya 5 digitnya sudah ada pilihan ya Kalau misalnya oh saya ini menjalankan semua bisa saja silahkan saja dipilih semua Dicatat saja kode-kodenya ya di sini 5 digitnya Oke okay, 5 digitnya silahkan dicatat Nanti bisa diberikan ke notaris tempat bapak ibu sekalian membuat akta Oke okay, nah ini saya akan kasih contoh satu misalnya saja gedung hunian ya Gedung hunian kita akan melihat kita ingin melihat nih untuk gedung hunian ini Tingkat risikonya seperti apa Oke okay, kita klik lagi Ya yeah, di sini juga ada klasifikasi ya Nanti masing-masing ini berbeda silahkan boleh dibaca sendiri ya sesuai dengan bidang masing-masing Oke, di sini sudah ada, nah, di sini ada uraian juga untuk memastikan apakah bidang usaha kita sesuai. Silahkan dibacakan, dibaca dulu uraiannya. Ya, oke, di sini ada ruang lingkup, ya. Saya akan kasih contoh yang pertama saja ruang lingkupnya. Jadi ini ada dua kelompok ya. Kita lihat yang pertama kelompoknya. Nah, lihat di sini tingkat resikonya menengah tinggi. Berarti ada sertifikat standar yang harus diverifikasi di DPTSP setempat, ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu sekalian untuk cara memilih bidang usaha uh, berdasarkan uh, OSS berbasis risiko atau undang-undang kita kerja. Uh, terima kasih banyak atas perhatiannya. Uh, jika ada pertanyaan silahkan bisa masuk ke kolom komentar dan jangan lupa juga like dan subscribe video ini. Terima kasih banyak, sukses terus bertanda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.